Wih, lihat teman-teman Wah, banyak sekali mainan yang kotor wow. Ih, lihat Wih, kotor sekali Kita bersihkan bersama teman-teman Wah, wow lihat Di sini ada mainan mandi bola teman-teman Wah, lihat Banyak sekali bolanya Wih, kita bersihkan mainan yang kotor ini Di permainan mandi bola teman-teman Wah Wow, lihat, banyak sekali. Wih, kita bersihkan satu per satu, teman-teman. Wow, kita mulai dari sini dulu. Kita bersihkan hewan ini, teman-teman. Wah, kira-kira ini hewan apa ya? Wow, kotor sekali. Mari kita bersihkan. Wih, wih. Wow, lihat, teman-teman. Wah, ternyata. Ada hewan harimau teman-teman. Wih, keras sekali. Oh, kita kumpulkan di sini dulu teman-teman. Biar banyak mainannya. Wow, lihat kita lanjut lagi. Wow, ini, eh kira-kira apa ya? Kita cuci bersama-sama. Ya, ah, keren. Wih, sudah bersih. Ternyata nah ini hewan jerapah teman-teman wow. keren <coughs> kita simpan di sini dulu wih ini apa ya Wah lihat teman-teman ada kakinya wih kita bersihkan wow wow ini namanya hewan angsa teman-teman wow. wah keren sekali wih Ambil dulu. Wow, lihat masih banyak teman-teman mainannya. Ih, kita ambil yang kecil dulu, teman-teman. Wow, kira-kira apa ya? Mari kita bersihkan. Ini sucilah. Wow. Lihat, ini namanya hewan kuda nil, teman-teman. keren sekali. Wow. Lihat, teman-teman. Wah, kita kumpulkan masih banyak teman-teman kita ambil yang wow ini dulu apa ini lihat kita cuti di permainan yang di teman-teman kira-kira apa ya wih lihat masih kotor wow lihat teman-teman ini namanya Iwan beruang teman-teman wow di sini dulu teman-teman. Wih, kita lanjut. Wih, lihat. Ini apa teman-teman? Wow, kotor sekali. Wih. Lengket teman-teman. Kita bersihkan di sini teman-teman. Wow. Kotor sekali. Wih, sudah kelihatan. Wah, ini namanya hewan buaya teman-teman. Wow, keren sekali. Kita simpan di sini dulu, teman-teman. Kita lanjut, bersihkan mainan yang kotor. Wah, sisa tiga, teman-teman. wow lihat ini, sepertinya pistol. Ada dua, teman-teman, pistolnya. Wow, lihat sama teman-teman. Kita cuci bersama-sama, teman-teman. Sama-sama, pistolnya kita cuci dulu wih keren sekali teman-teman wih. wih benar teman-teman ini namanya pistol wah pistol mainan wih ada juga teman-teman wah keren lihat wih sisa satu teman-teman, wih lihat besar sekali, seperti biasa kita cuci di mainan nanti bola teman-teman, kita hmm. nah, kita bersihkan bersama-sama, wow keren sekali, cepat sekali mainannya, wih. wah masih kotor, kita cuci lagi, hmm. wah lihat teman-teman. Ini namanya ada topeng teman-teman Wow Lihat seru sekali topengnya Wih keren Wah mainannya sudah banyak teman-teman Wah ternyata yang berlumpur sudah habis teman-teman Sudah bersih semua Wah wow, lihat Wih banyak sekali Mainannya sudah bersih semua Saatnya pamit teman-teman sampai jumpa di video kakak selanjutnya dadah